Kamu nah, Kalau seorang ikhwan ada yang salah dalam diri antum ya. Baik, Quran surah ke-49 ayat 13. Ya, ayuhan inna manusia, kami ciptakan kalian pasangannya laki-laki dengan perempuan. Ya, laki-laki disebut dengan ikhwan, perempuan disebut dengan akhwat. Jadi kalau antum ikhwat, pasti pasangannya akhwat ya. Allah menciptakan Adam dengan Hawa, bukan Adam dengan Adam ya, beda.